and so Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi <tik> rabbil ila hirabbana amin mangga Apa tirisari, landiku setengah saking gede-gede ini pojoknya nirisat. alergi bagua hanyal nirisat, sing paling getiku nasa di po, nasa ini, nasa ini, wayau utawi ibrah, ikut di keruka oleh iron tut, aku kake sedulur no. Al-Muslim, kan muslim piwayabadi ing dalem ora eneke akota dadi wong e ora enek mbok omongi sing mbok omongne opo bimbar-barangan dia krohok kan semit sapa akota lausamiahu lan munku sapa akota kuwi ibu kota jakarta nu nutur sirahe akota pinaksil kelawan kekurangan, bidani ingdal agama nih ahokka, au badani untuk badani ahokka, au ahli atau keluargane ahokka, wawaladilan anaknya ahokka, hatta masih ya tahu sego pelaku nih ahokka, wasawaladilan pakjane ahokka. Jadi mau ngomong nih dulur musik-musik Wami ngorene Singgok ngomong nih perkoros sing ngomong krumu dulur Ngomong ini gak senang sing singgok ngomong nih Tentang kekurangan agomong Kekurangan awate Pokoknya ngomongnya weder ngomong krumu Aduh, ayo ngasih cipu Aduh Wih, asyuk ngomong krumu Wih, ya termasuk, ngerasa utamasi kalau keluargani sih kocok, gendeng sampai tentang melakukan sih melakukan Sampai pagi kalau sing ini laku, wan terus kalau buang, kita kelamin apa mel? Sampai laku nih pagi ini. Masa ini makan sekian ini, baru telah lakukan hubungan, Obama di kelawar Sampai semuanya, oh, puas hubungan karo itu. bahasa waktunya kotor, pindah lagi ke Indonesia, Nunggu-nunggu konon zakat, tuh, angguk ucapan. Ditulis, <SILENCIO> <jendane>. Klik, <SILENCIO> Klik. Nang alam Dunia Maya, sampai tekan Sumatera, tekan Kalimantan, teko Sulawesi, <SILENCIO> tekan gunai, tekan ketangkep terus ditulis, jomblo kapan lewati Tangan. Ngerasani orang gay canggeng tapi itu bahayanya lebih besar daripada sinov. sama itu yang teratur terus di tengah itu oleh orang tetap ditutup. Tetap ditutup jadi kan Almu krisumin pun mati, mati yasti yoma tiama, wah sorate, luasowe meluah haji, luah dilawati, luasota koding, walakin kotsa mahada, warta jasa sahada, ha wahui bahada, ha wahakala -ma, wa malahada, ha payuto haja menhasanatihi, wahaja menhasanatihi, wahaja Paket maniat so umatku wong sing ini gua bukan jalanin sholat gua bukan jalanin haji gua bukan sedekah gua bukan mau Wangi tahu macak-macak iki tahu main duduknya tahu mangan akhirnya ke api-api cipot ike deh wangi tahu iki cipot ike like kau peng bisa hukumnya selesai elek e wong sin cipot ike bro deh ngegege namun, kita di satu buat yang menjawab rasa saya adalah Dopok Ж могiden saya Ulo, sabta, wubo, Uang bintlo, tau, aku lho aku tanggal sampai nanti akhirnya di cek bener di akhirnya kok gajaran gajaran kula kisipo, Eh, menek mengaitin cekak lingkungan gitu. Cemol takong oh Tak asik, bingung, pas itu teh, aku tuh lingkungan Ya mm. men, nyekal kono terus opo? aku. kono? opo aku jalu wong-wong. utang aku kamu bro Hah, kau kali gue doang melo-melo tuh ya. berubah. Akhirnya ini dia kas kantor NU cepet tadi tak lek. Ya kono ning nih Ngaji. opo kan gue sarapan-sarapan jangan kompon <tuk tangan> Eh, hey, <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> aku le 미래 jawa di Buat temenku secara ini udah berlanjut ngomong ini, garo, dulur, dulur. orang yang dulu diuji Oh, Wabakolala teman-teman dawa sebuah Rasulullah s.a.w. Kullul muslimi, sehingga orang muslim, ngalah muslimi ngatasi orang muslim, iku haram-haram. Haram. O kodamuhu getie muslim, wa manuhu lang berdoni muslim, wa iluhu langka perwirani muslim. Jadi orang muslim, terhadap orang muslim, iku getie haram. Nah, ini maknanya, ini orang juga itu, ini getie juga itu wah manu bondoni juga haram jip bondoni izin itu langkah harga harga lalu nyawang juga gua nemu orang tak naiknya, klo orang nyawang juga di sisi sawang, sisi sawang, anti, Kediri kecil itu banyak sodako dulu ini naik meter, betul, banyak sodako, zaman banyak nyai, tasyukeng, banyak sodako mau enam ton dong, ini banyak sobat ya sih pun, desa ya, so tampok sami ya. sitakotok i wong bodho ngunu ketel-ketel iya <tuh>. kuci oh, koyo nyati yo mbah jani kul pakake <tuh>. ning mundi lah tahkironna aha tukung ngalah aja mbah desa ya, tampok yo jumino teneng awakmu karo iki mbah desa tampok iki luwih mulyo daripada aku luwih daripada <tuh. tuh>. Santri ya, ini sok takok ipu-ipo ngeung. ini loh panggak buatan nabi Musa. Lagi kalau dikon akhirnya genetika itu roh rohol kan Waktu sampai lama, dia boleh kekasihku, senang-sentang waktunya Ngamur, dengue, woi, datang, Akhirnya, Nabi Musa, dia ngaku pulau, Allah. Pulau sulut, kamu pulau, Akhirnya, Nabi Musa melakulinya ke Langsung, kita congkong, taruh ke pura. Ini Mesir, tunggu orang Nabi Gusti, Allah, Nyakor ini kok sembarangan di kulon jadi ngapiror lagi. Uangku dia mengikat hasil. Akhirnya nabi musa langsung tunduk jalan ngapiror, terus arokin pun di dungan. Tungguannya si lekas ngangkat tangannya langsung dijabat. Jadi kusalah ternyata orang nyawat. Poto meneng wong si disawalati. Inna Lillahi alam dulu ilahualaikum. Wallahi Inna Lillahi alam dulu ilah kulit kum sing pisawang hati, makanya nyawang jomblo terlayak. Saiki oke, uang gasinan, uang sepatonan itu ngelingsik jebule malin. Oke, uang serbaanan kaya ustad, kaya kiai jebul kerja dong. Oke, makanya jomblo nyawang jomblo itu Masyaallah ing kuwe lan tebor ngglis sing menawa barang apik awake dhewe masjid taslim ana di masjid rumo aku Wakolat lan dikasoppo himrahatul mau tawe opo iku alandawa ajal qomadaila polana tei opportunity dalan ning pinggire dodote polana pakalah mung botawoso kanjine nabi Iqbal di ipal siro, lopai siro. Pak osiro pa prochet monggomanto ake soqoi molo a -ah, mit mamia sating tamong e ino a kutna kalah mete sak chowire kaki pasoro mongkot jadi opo soqomal a mia dekanya nati kala jatila kadi malwa kita di kangsiji kang longo ikut aji langsung gong kang mangang menlak ulana nang ngono allah di ilaman allah kalau di rumah, si banget Jadi, Wong ngomong apa itu Langsung, Nabi Matur lepen, lepen. Wong ngetok nih daging akhirnya semua ngomong. Wong ngomong sakalimah pisang, apa itu Oh, langsung daging daging Coba angen-angenen dikau salah satu perkorosi paling ngeleakkan, lan perkorosi jembrakan kalimat diwong rasan-rasan. Bila tidak mulai hari ini. rasah memenuhi anak buah. sing, Lihat. belajar. belajar malam, sampai kan? Kampe Makanya di corona, pikir-pikir. Ya, oh, Apa? jika dia tidak jadi yaudah lagi Badiyah, kami tidak yang Bismillahirrahmanirrahim. الله وعلى سيدنا